siang yang terindah Hati yang mulia Hanya ku temukan di dalammu Yesus ku. Pujian jari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah yang tak ternilai yang ku miliki ku hargai Yesus See you. Ku pengorban. us